Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Untuk kesempatan kali ini ya Dan jangan lupa untuk meminum air putih Yang banyak untuk menjaga imun anda Dan oke sedulur sedulur dimana anda berada Di kesempatan kali ini ya saya menemukan di sini ada Uh, son miniatur nekat tanggapan di sini ya Di, di daerah Dusun Randu Dan enggak lama-lama Mari kita lihat perangkat-perangkat yang Kita lihat di sini Ternyata ya, ini Miniatur son miniatur nekat tanggapan Dan kita lihat dari dekat, ternyata di sini menggunakan dua ini subwoofer ya, pakai lima belasan di bawah dan heat mid di atas ini sound miniatur. di sini sayangnya acara udah selesai dulu makanya kita nggak bisa request request lagu dan di sini pun ada dua perangkat yang satu di sebelah yang satu dan di sebelahnya ada juga ada sopo berdua yang perangkat satunya ada ada dua sopo dan ada tiga ikmitnya ada tiga dan gimana kah perangkat-perangkat yang untuk menyalakan di son eh, mini ya? tapi sayangnya di Acaranya udah selesai, bro. jangan jadi nggak bisa request lagu Ini operatornya udah nggak ada. Dan ternyata di sini banyak banget perangkatnya, walaupun masih sound miniatur, tapi sudah mumpuni, guys. Oke, kita lihat. <tuk> dan ternyata di sini menggunakan yang satu du satu power yang bawah dua channel yang atasnya yang atasnya power dua channel dan juga memakai ini aksesoris dari DPX Equalizer dan juga menggunakan ya. Super Pro X, ya. uh, nah. dan, dan juga meng menggunakan manis, mixer Ashley. Mixer Ashley disini menggunakan mixer Ashley. Mixernya ada dua, bro. Disini ternyata ada dua, namun sayang banget. Caranya aku menemukannya udah selesai, jadi nggak bisa request lagu. Dan yang mixer satunya, ya, pakai citrine room. Ya, menggunakan 888 channel ya menggunakan 8 channel sama yang asli juga menggunakan 8 channel. Dan yang satunya juga menggunakan 2 power. 2 power yang satu power menggunakan ini ya. eh uh, 2 channel, 2 channel. Terus ada power satu lagi. Jadinya powernya 3 dan menggunakan aksesoris crossover dari produk kranik ya dan equalizer menggunakan DBX juga dan sini juga tambahan aksesoris kembali yaitu DBX sama dan itulah sobat-sobat dimana anda berada Uh, cukup sekian review kali ini dan jangan lupa untuk mem, uh, menjaga imun anda, meminum air putih yang banyak dan salam sehat selalu dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Dan share ke teman-teman Anda apabila videoku kali ini bisa memberikan hiburan untuk Anda dan memberikan informasi untuk Anda. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.